Halo apa kabar teman-teman semuanya Buat kalian yang ingin mengetahui sinyal operator terbaik di tempat kalian Atau mungkin penasaran dan ingin mengecek kecepatan internet Dari masing-masing operator yang ada di tempat kalian Tenang aja cuy, kali ini saya akan share ke kalian semua Cara untuk mengetahui sinyal terbaik dan terkuat di daerah tempat kita tinggal Biar kalian itu ketika streaming atau main game online Nggak ngelak-ngelak ya, alias lancar banget cuy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 Kalian hanya perlu satu buah aplikasi yang bernama Open Signal. Dan untuk aplikasinya ini gratis ya. Dan juga tersedia di Playstore. Tinggal kalian download dan install seperti biasanya. Oke, kita buka aplikasi Play Store nya Dan kemudian kita ketikkan di kolom pencarian dengan kata kunci Open Signal. Nah, seperti ini ya. Langsung nongol pertama ini ya. Oke, okay, kita pilih dan kita download seperti biasa. Jika proses downloadnya sudah selesai, langsung aja kita buka ya untuk aplikasinya. Kemudian tinggal kita ikuti instruksi dari aplikasi OpenSignal ini. Oke, okay, di sini kalian pilih mulai, kemudian pilih OK. lalu pilih Lanjutkan, Next lagi ya. Nah, jika muncul notif seperti berikut ini, atau notif akses perizinan lokasi pada aplikasi ini, kalian pilih aja saat aplikasi digunakan. Lalu pilih next lagi. Kemudian kalian izinkan pada status telepon ya, seperti ini. Dan seperti inilah untuk tampilan dari aplikasi Open Signal ini ya cuy. Pada aplikasi ini, kita bisa cek untuk kekuatan sinyal terbaik dan terkuat serta kecepatan dari jaringan internet yang saat ini kita gunakan ya cuy. semisal di sini saya akan cek kekuatan sinyal di hp ini. di sini saya sedang terkoneksi dengan wifi ya. bisa kalian lihat. sekarang saya akan menguji kecepatannya. oke kita pilih di sini. sedang berproses ya teman teman. kita tunggu aja untuk hasilnya. nah sudah mulai terlihat Disini untuk kecepatan wifi yang saya gunakan, kecepatannya seperti ini ya. Lalu jika kalian ingin mengetahui sinyal operator terbaik di tempat kita masing-masing, kita kembali aja. Seperti ini. Selanjutnya kalian pilih icon lokasi ini. Oke kita pilih di sini ya. Nah maka di sini akan muncul peta di daerah kita masing-masing. Kemudian kita pilih di atas ini Lalu kalian pastikan untuk memilih yang paling atas ya Yaitu pada pilihan operatornya Kalian pilih yang tampilkan semua Agar muncul semua untuk masing-masing operatornya Dan pada bagian jenis jaringan ini Kalian sekus aja semua ya Dari jaringan 2G, 3G, sampai yang 5G ini Oke jika sudah selanjutnya kita kembali aja Kemudian pilih yang di pojok kanan atas ini, bandingkan performa, maka akan ditampilkan bagian statistik ke semua jaringan dan semua operatornya ya, mantap banget. Kita dapat melihat statistik dari kecepatan unduh serta unggahnya dan kita bisa membandingkan di operator mana yang memiliki kecepatan terbaik dan kuat di daerah kita masing-masing. Serta kita juga bisa melihat untuk mengecek kekuatan sinyal dari masing-masing operatornya. Kita geser, aja ke kita geser aja ke kiri. Oke, seperti ini ya. Kalian bisa melihat untuk jenisnya, apakah 3G, 4G, atau 5G ya. Dan juga untuk kekuatan sinyalnya, yang paling bagus itu terletak di operator jaringan mana. Seperti ini, seperti di tampilan HP saya ini. Mantap banget ya. Oke sahabatku semua, cukup sekian dulu tutorial singkat kali ini, semoga dapat bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa pada tutorial selanjutnya.